Intro dia? Iya. Berapa dapat 32.000 jauh udah ke kotanya nih <laughs> ini siapa yang naik operasor? uset, ini siapa yang bikin S? Oh. <laughs> gua gua naik operator bang kalo S tahu eh bikin S nya bikin S aja pasti Wira yang bikin S itu? nah no, gini aja nih eh sorry bang ya apaan tuh halo ada lagi ada lagi market lagi eh pantesan cuma sekadar mobil lu nah tir lagi ganti tir? dan jangan lorok kenapa? iya yaa, gede banget polos bang speed yang yuk, ayo mana tuh? itu, sepeda haa? sepeda sepeda motor sepeda motor 1 <laughs> okay. minute Range point oh iya dalam kotak mana orang di dalam, dalam. masuk sini, masuk sini, masuk daerah sini Tepuk Tepuk lagi Jep main ini BAM, Jep, BAM Rai Tepuk join Kill kill Mana masih ada? Oh. oh, orang selain MC kita nggak beli masuk, cowok. Oh, sana oh. enggak. ngapain ini? Kah, mana? sini. Mana? coba ngarengnya ini kita arkep kita cepat, kita lama kalau naik mobil Tuh berbuat kabutnya. Eh, eh, Baru. ya? Tidak, okay, ya. Okay. Oh, ya? Oh, ini masuk. Ini dengan kapten silahkan siap, siap, siap, siap, siap. <laughs> nene sip. oke kok ada darah siap, siap ya? <laughs> <laughs> Belakang masuk. Belakang masuk. ayo ayo, <laughs> <aja, jangan laughs> <lanak, jangan. laughs> udah ya? Tiba-tiba Masa kibataan yang sih. <tuh> <tuh> Itu sandal? Market, ya? Temen gua tuh, <tuh> Sandal, Sandal Simidal? ya <tuh> Did you forget about yeah. Simeon? Uh, um. Surely I forgot about Simeon. Yeah, I forgot about Wah, mana? Wah, itu Lompat ya. Hah? Lompat. Lompat. Lompat. Lompat. Lompat kendaraan yang saat kamera mengunjungi sebuah luar tegang ini bagian cek Bukan bukan mendarat bisa mendarat bisa bisa ini iya udah eh gawat mana sih eh ini ada ada ada bang di musim ini sebenarnya salah ya Oke deh, Bung. Nah, ini Lagi Bang kalau. Dor. <laughs> ada limon ini. Wih udah. <tuk seksan> <tuk seksan> <tuk seksan> oh. Oh, ini sih, Bos hehehe ini ya bisa ya coba <gal> bisa bisa lagi sih bisa dua satu lagi geserannya gimana geserannya aja naik aja naik naik naik harus penuh dulu jadi empat empat plus satu entah dia sudah penuh, penuh belum belum satu lagi maksudnya coba dah ayo Bisa. Belok bosnya malah belok kiri gila Bakal aja. Dah yang depan itu. aja Ya? <story> <genocide> <T>